Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semua teman-teman. Uh, kali ini saya berada di Gorontalo, ya Gorontalo. Baru pertama kali ini saya um, perjalanan menuju Gorontalo dan kali ini sudah nyampe ya. Nah, kali ini kita berada di uh, kantor unit penyelenggara bandar udara kelas 1 Gorontalo ya saya ingin bercerita tentang kota Gorontalo dan sekitarnya tapi nanti kita akan lanjut lagi ya oke salam sehat halo setelah seharian beraktivitas maka kali ini kita akan makan malam sama teman-teman di uh, ya Rasa seafood ya, rasa seafood ya. Okay. Ya, ini lokasi di Jalan Hos Cokro, Aminoto, nomor 88, Kota Gorontalo. Oke, okay. nah, ini makanannya enak-enak. Ayo, guys, kita masuk ya. ramai juga ya. Halo guys. Kali ini perjalanan kita sudah selesai ya di Gorontalo. Kita sedang ada di bandara Jalaluddin Gorontalo ya. Ini kita, saya sedang berada di Gorontalo. Kita, kita mau take out ke Jakarta ya? Oke, okay, uh, cukup berkesan perjalanan kami di Gorontalo ya. Ada kota yang indah dan bersahabat baik. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, okay. ya. jadi salam sehat dan sukses.